karena orang yang sore kowe. Darana ngitu tersun. Rani-rani kita sangat asli tenan asli bunder lojang Oh iki. Ono iki. Boto yo Pak Pak ini. lah yang dan. Aku mau sih. Oke, <tuk> siapa yang <tangan> Tapi, <tuk> ini orang, <tangan> Tolong borak, rokok, gojong, yo ono nek ireng kotak kayak Kuat. Iya yang Ya Untuk kawan kawan kawan Oh <t> itu <riesen> <asuk> yang muter pertama yang juga suri. Suri. Tapi <laughs> ini <laughs> lo mainin gua Oke, kedua orangnya sebentar lagi. Oke, oke, Yo, main balone. Orang yang sore kowe. Kulon, kulon, <suk>